Ketika dia mendengar suara menakutkan Wang Yan, murid-murid Lindung segera mengeras sebelum dia berbalik untuk melihat sosok kokoh itu, tidak jauh darinya yang ditutupi oleh cahaya kilat yang berkedip-kedip. Apakah orang ini salah satu dari tiga raja kecil, raja guntur kecil? Ying Xiao Xiao samar-samar mengerutkan alisnya, dengan lambaian tangan seperti jadel. Pedang hijau panjang satu meter muncul dalam sekejap. Pada saat ini, Ekspresi dijaga hadir di matanya. Oh, sepertinya dao sekte kamu jauh lebih kuat dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Tidak heran kalian semakin arogan. Petik 2. Cahaya pencahayaan yang mengelilingi sosok kokoh yang berdiri di depan para murid gerbang Yuan mulai menarik diri. Pada akhirnya, itu benar-benar tersebar. Menampakkan wajah kasar. Saat ini, ekspresi penghinaan yang benar-benar tidak terkendali ada di wajah ini. Dia menatap Lindong dan yang lain sambil mengejek sambil tersenyum dan berkata, ada tato yang samar dan tidak jelas yang tampak seperti kilat pada tubuh Leikian, yang mengeluarkan fluktuasi yang sangat liar dan mengamuk, menyebabkan orang melemparkan tatapan ketakutan ke arahnya. Ekspresi wangian gelap, sementara niat membunuh yang tebal melonjak jauh di dalam matanya. Namun, sama seperti dia tidak dapat menahan diri dan akan bergerak. Tangan seperti jadel turun ke pundaknya, mencegahnya untuk melakukannya. Leikian, jaga anggota gerbang Yuan kamu. Jangan biarkan mereka bertindak seperti penjahat dan menjengkelkan orang lain dengan cara tercela. kata Ying Xiao Xiao saat matanya berubah dingin. Aku merasa bahwa murid-murid Yuan Gate kami berperilaku sangat baik dan tidak perlu mengelolanya. Namun... Murid-murid Dao Sekte, kamu harus menjadi orang-orang yang perlu menahan diri dan berhenti bertindak dengan sombong di depan gerbang Yuan. Kami jawab, "Lei Qian, ketika sepotong ejekan muncul di sudut mulutnya, setelah mendengar jawabannya, amarah dan amarah langsung memenuhi mata murid Dao Sek yang tak terhitung jumlahnya. Hanya karena item ini, Lei Qian berbalik dan mengambil jepit rambut batu giok cemerlang langsung dari tangan Jiang Tao sebelum dengan santai berkata, 'Bagaimana kalau ini...'" Jika kalian semua bisa merebutnya dari tanganku, tidak hanya aku akan membayar tagihan, aku akan segera bertanya kepada mereka meninggalkan tempat ini. Bagaimana tentang itu, rasa dingin yang menyeramkan muncul di mata Wang Yan saat dia memegang pedang hitam itu erat-erat di tangannya. Tepat ketika dia akan mengambil langkah maju, dia sekali lagi dihentikan oleh tangan. Dia memiringkan kepalanya dan mengerutkan kening saat dia melihat pemilik tangan. Biarkan aku yang menangani ini, kata Lindong sambil tersenyum pada Wang Yan. Wang Yan dan Ying Huan-Huan terkejut sesaat, sebelum mereka berdua mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak mempertanyakan kekuatan Lindong, Lei Qian bukan individu biasa. Lindong, Ying Huan-Huan takut dengan reaksinya dan tangan jadi likenya dengan cepat meraih sudut baju Lindong. Jangan impulsif, aku tidak butuh jepit rambut itu. Wanita muda ini yang sebelumnya agak marah dan akan merekrut saudara senior dan junior lainnya untuk membantunya dalam perkelahian. Memiliki ekspresi panik di dalam matanya yang hitam besar ketika dia melihat bahwa Lindung sebenarnya berencana untuk menghadapi Leikian. Aku seharusnya tidak menyebabkan masalah. Saat dia menatap wajah kecil gadis muda yang merasa agak bersalah, Lindung tanpa sadar sedikit terkejut. Sebelum senyum cerah muncul di wajahnya, mengulurkan telapak tangannya. Dia menggosok kepala Ying Huan Huan dan berkata, ini bukan tentang jepit rambut. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihindari. Petik dua. saat kata-katanya memudar, dia melihat ke arah Ying Xiao Xiao dan Wang Yan sebelum dengan lembut berkata, serahkan padaku. Hati-hati, melihat senyum tipis di wajah Lindong, baik Ying Huan Huan dan Wang Yan ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya mereka menganggukkan kepala. Perlahan melangkah maju, Lindung akhirnya berjalan keluar dari kelompok murid Dao Sekte di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekitarnya. Saat ini, area ini jelas telah menjadi titik fokus dalam distrik mencari harta. Gerbang Yuan dan Sekte Dao keduanya Sekte Super yang memiliki kekuatan dan prestise yang besar. Selanjutnya, ada dendam yang mendalam di antara kedua belah pihak dari penampilannya. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton hari ini. Di distrik terdekat ada sebuah paviliun. Pada saat ini, ada dua sosok di lantai atas paviliun yang telah mengarahkan perhatian mereka ke arah di mana kelompok Yuan Gate dan murid Sekte Dao berada. Kedua sosok itu adalah pria dan wanita. Wanita itu ada di depan sementara pria itu berdiri setengah langkah di belakang. Perbedaan posisi pada menit ini jelas menunjukkan perbedaan status mereka. Di antara mereka berdua, yang paling mencolok adalah wanita itu. Mengenakan blus dan rok putih, rambut hitamnya yang halus turun hingga pinggangnya yang ramping. Kulitnya mirip salju dan dia punya sepasang alis yang indah. Meskipun wajahnya ditutupi oleh kerudung, sosoknya yang samar-samar terlihat masih menyebabkan seseorang tidak dapat menghilangkan tatapan mereka. Auranya bangga dan menyendiri dan jika seseorang memandangnya, dia akan tampak seperti ratu es di dalam istana bulan. Seperti seorang dewi yang telah tiba di alam fana. Keindahan yang mampu menyebabkan kejatuhan seorang negara. Keindahan dan aura sedemikian rupa. Selain itu Ling Qingzu. Siapa lagi yang bisa? Di samping Ling Qingzu adalah pria yang tampan. Senyum tipis memenuhi wajahnya. Sementara kekaguman dan kegilaan yang tak terlihat memenuhi tatapannya ketika dia sesekali meliriknya. Pada saat ini, mereka berdua melemparkan pandangan mereka ke arah distrik di kejauhan. Ketika mereka melihat raja guntur kecil Lei Kian muncul, ekspresi mereka sedikit berubah. Hehe, bahkan Lei Kian telah tiba. Meskipun Daosek memiliki Xing Xiao Xiao dan Wang Yan di sekitar, mereka kemungkinan tidak akan bisa menanganinya, kata pria tampan itu sambil tersenyum sambil menonton. Orang-orang dari Yuan Get masih mendominasi ini. Kata Ling Kingzu dengan suara acuh tak acuh, pria tampan itu menganggukkan kepalanya sebelum berkata, "Aku ingin tahu apakah Ying Xiao Xiao atau Wang Yan akan mengambil tindakan. Hmm, sebelum hukumannya selesai, dia tiba-tiba berseru kaget sebelum dia agak terkejut melihat sosok kurus yang keluar dari dalam kelompok murid Dao Siapa itu?" Setelah mendengar kata-katanya, Ling Kingzu memandang ringan ketika matanya dengan santai menyapu sosok di kejauhan. Pada saat berikutnya, tatapannya yang bergerak membeku seketika-ketika ekspresi heran yang belum pernah terjadi muncul di wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi. Tatapannya terpaku erat pada sosok di kejauhan, sementara bibir merahnya terbuka dengan lembut. Sepasang tangannya yang seperti jadel, yang mirip dengan akar lotus, perlahan mulai mengencang karena emosi yang bergejolak di hatinya. Sosok ini tidak asing baginya, bahkan. Bisa dikatakan bahwa itu telah meninggalkan jejak yang dalam di benaknya. Ling Qingzu tahu bahwa mungkin dia akan melupakan banyak hal dalam hidupnya. Namun, dia tidak akan pernah melupakan sosok ini. Lima tahun yang lalu, di puncak kekaisaran besar yang kecil itu, dialog di antara mereka masih bergema di benaknya sampai hari ini. Ketika Ling Qingzu mendengar nama yang akrab setelah berakhirnya Perang Seratus Kerajaan, Guncangan di dalam hatinya adalah sesuatu di luar imajinasinya. Pemuda yang rapuh dan rapuh dari masa itu sebenarnya telah berhasil berjalan selangkah demi selangkah ke tahap seperti itu. Dia jelas tahu latar belakang Lindong. Di masa lalu, bahkan seseorang seperti Ling Langtian dapat dengan mudah menindasnya di makam kuno. Si dia pada waktu itu barangkali hanyalah sebuah keberadaan yang mirip dengan semut di mata banyak orang. Itu karena dia jelas-jelas sadar yang menjelaskan tingkat keterkejutan yang dia rasakan ketika dia tahu bahwa Lindung telah melangkah ke wilayah Suan Timur. Dia tahu berapa banyak upaya yang harus dilakukan oleh pemuda yang rapuh tetapi tidak normal untuk mencapai tahap seperti itu. Dalam periode lima tahun, pemuda yang tidak dewasa dan lemah yang dia tahu sebelumnya benar-benar muncul dari kepompongnya. Tahun itu di puncak gunung, dia pernah berkata bahwa mereka berdua tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan. Itu juga pada tahun yang sama bahwa pemuda itu meninggalkan orang tuanya dan memulai perjalanannya dengan sebuah marten dan harimau. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang telah dia alami dan tidak ada yang tahu berapa kali dia melayang di gerbang kematian. Setahun yang lalu, dia tiba-tiba mendengar nama asing itu namun akrab lagi. Pemuda pada waktu itu telah menggunakan caranya sendiri untuk menyusulnya. Saat ini, Pemuda yang telah mengalami metamorfosis lengkap sekarang muncul kembali di depannya. Lebih jauh lagi, dia bisa berdiri dengan bangga di depannya sebagai salah satu anggota generasi muda paling berprestasi di wilayah Suan Timur. Ling Qingzu menatap pemuda yang berjalan keluar dari kelompok, saat bibir merah di bawah kerudungnya mengerucut dengan erat. Pemuda itu menggunakan kerja keras dan upayanya sendiri untuk akhirnya membantah pendapat tegas yang dia miliki tentang dia. Saat ini dia tidak lagi serigala muda yang tidak berusaha untuk berlari di sepanjang jalan yang kuat. Dia sudah berubah menjadi elang saat dia melayang ke langit yang luas. Dia yang sekarang tidak lagi takut pada lingkaran cahaya di sekitarnya yang membuatnya tidak bisa menatap lurus padanya. Ling Qingzu dengan lembut menghirup udara. Sebelum diam-diam menatap sosok kurus yang berjalan menuju Leikian. Karena kamu telah tiba di tempat ini.